Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nuaiman menjual kawannya sendiri. Suatu ketika, sahabat Nuaiman ikut rombongan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ke Busra, kota lama dari Syam yang kini negaranya Syria atau Suriah. Dalam rombongan itu ikut pula yang bernama Suwaibid bin Harma'lah yang seperti juga Nu'aiman dia adalah termasuk Ashabul Badar orang-orang yang mengikuti Perang Badar. di dalam perjalanan ketika beristirahat Nu'aiman minta makan kepada Suwaibid karena Suwaibid ini adalah rombongan yang ditugaskan untuk membawa makanan para rombongan tapi Suhaibid menolaknya, nanti menunggu sahabat Abu Bakar, katanya dengan nada agak keras. Ditolak begitu, Nu'aiman pun mengancam, awas lo, ku bikin marah kau nanti. Benar saja para sahabatku sekalian, ketika rombongan melewati suatu dusun, Nu'aiman sengaja menghampiri beberapa orang penduduk dusun yang Dijumpainya dan menawarkan, Hei pak deh, kalian mau membeli budak enggak? Saya mempunyai seorang budak yang sehat dan rajin. Lihat itu di sana," katanya sambil menunjuk rekannya yang bernama Swabid bin Harmalah tadi. Melihat perawakan Swabid yang orangnya gagah, kekar, rupanya orang dusun itu pun tertarik, tapi perlu kalian ketahui kata Nuaiman begitu membaca minat orang-orang dusun terhadap tawarannya budakku itu banyak tingkah dan pandai bicara mungkin saja dia akan berkata kepada kalian saya ini bukan budak saya orang merdeka lalu apabila karena perkataan ini kalian melepasnya dan percaya terhadap omongannya ya lebih baik tak usah kalian belilah karena memang budakku itu ya seperti itu orangnya itu ngaku-ngaku orang merdeka Walhasil budak Nu'aiman jadi-jadian itu memang jadi dibeli dengan sepuluh unta muda Mereka pun beramai-ramai menghampiri dan memegangi tangan Swaibit bin Harmalah Dan Swaibit itu akan mereka bawa ke dusun Garawan saja Swaibit kaget dan naik pitam Eh, hey, kalian mau apa? Teriaknya. Oh kamu sudah kami beli kata orang-orang singkat lulu lulu saya ini bukan buddha saya orang merdeka teriak suwaid lagi sambil berusaha berontak iya iya kami sudah diberitahu tentang perangaimu ini kata orang-orang sambil terus menyeretnya dan kemudian begitu sahabat abu bakar datang dan diberitahu tentang peristiwa yang baru saja terjadi beliau pun mengajak orang-orang menjumpai warga dusun untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan mengembalikan unta-unta yang diterima Nuaiman. Mereka pun akhirnya menyerahkan suwaidit itu. Ketika kemudian rombongan itu kembali ke Madinah dan peristiwa antara Nuaimin dan suwaidit itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah tertawa dan ter atau tersenyum mendengar cerita ini. <tim> <haciendo> memang kocak benar sahabat Nuaiman ini. Demikianlah kisah ini semoga bisa menjadi manfaat wallahu a'lam bisawab.